Ya yang sekarang bukan tanya sebenarnya yang setengah kantong di mana? Seingatku aku kasihkan danro. Ya, ya. Ya sisa dalam rumah berapa kantong? Setengah? Enggak ada bang. Enggak ada. Bang. Kalaupun ada aku lupa bang. Ya walaupun ada. Seorang bandar narkoba di dusun lembah subur, Kampar, Riau ditangkap polisi. Aku lupa kau letaknya di mana? Iya bang. Lupa letaknya di mana? Dan dan beruang. Tidak banyak sini. Dalam penggerebekan di rumah tersangka berinisial AR, polisi menyita lima paket sabu-sabu seberat 96,2 gram. Polisi turut menyita barang bukti lainnya, yakni berupa timbangan digital, plastik bening pembungkus sabu dan alat isap, dan sejumlah uang tunai diduga hasil penjualan narkoba. Dalam kukusan mainan anak-anak, tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Polisi masih mengejar seorang tersangka pengedar yang identitasnya telah diketahui. Kita lakukan penangkapan terhadap saudara AR di desa Mojopahit. Mojopahit, kita lakukan penggeledahan, tidak ditemukan. Nah, menyikapi tersebut, kami tidak percaya sama AR. E, kami lakukan penggeledahan di rumah AR. Di rumah AR kami temukan lebih kurang e, 96,2 gram. ya, Itu sudah jadi sabu.